Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Ada sebuah kabar tentang persahabat ya dari salah satu fans base yang luar biasa juga dari Paul Ini meluruskan soal kabar yang banyak sekali persahabat ya komentar-komentar Menanggapi tempat acara launchingnya BBL Persahabat ya perhatikan di unggahan polisi Leslar ini Kabarnya, acarnya di rumah, tuh, persahabat ya, untuk launching BBL itu. Kabarnya, acaranya di rumah, perhatikan sebelumnya, ada tentunya pertanyaan kepada kobas, persahabat perhatikan di sini, sebuah kalimat. Pagi, kobas mau ketemu BBL ya, kobas asik senengnya, kobas acarnya yang di rumah, Leslar, apa di studio. Dengan jawaban singkat, kobas menjawab, "Rumah Kakak, sahabat ya." Dan di sini juga, tentu kita mendapatkan jawaban dari Dokter Nana mengatakan, "Waalaikumsalam, iya, saya sudah usul ke Dede dan pihak Indosiar supaya BBL sebaiknya tidak dibawa ke studio." Sudah jelas, persahabat ya, ini kabar langsung dari Dokter Nana, dan di sini juga sebuah kalimat yang dituliskan oleh Bu Pol sudah ya sayang kita fokus nyari cemilan buat nonton depan tv anu percayalah semua urin dikemas dengan baik ya kan katanya tuh hingga banyak sekali tanggapan komentar juga di postingan ini dari para sahabat Leslar yakni dari akun Instagram tentang Leslar underscore mengatakan eh ribet banget tinggal duduk depan tv Sedihan cemilan, udah gitu doang Jangan berasa kayak dukun Dan jangan berasa kayak karyawan indosiar Heh katanya tuh <gif> Jangan sibuk bersahabat ya Walaupun di mana tempatnya Acaranya maupun di indosiar atau di rumah Tentunya kita sebagai fans sejati Harus tetap kompak Dan solid mendukung yang terbaik Untuk idola kesayangan Yang penting tentunya acaranya lancar Acaranya sukses Amin Dan untuk berikutnya juga persahabat di sini ada komentar lain diberikan dari akun Yanti and Afril mengatakan Tapi Alhamdulillah ternyata Leslar punya fans yang sangat care sama idolanya Apalagi care sama BBL kesayangan warga Konoha Alhamdulillah persabat yang patut kita syukuri Banyak sekali orang-orang baik yang mendoakan, mensupport, mendukung keluarga besar Leslar terutama lesir skibilar dan BBL, mudah-mudahan kekompakan kita semakin solid. Dan kita lihat juga persahabat, ya keunggahan berikutnya. Di sini juga Bupol tentu mengabarkan soal acara BBL, persahabat ya. Tentu yang sudah nonton Fresh conference hari ulang tahun Indosiar ke-27, persahabat pasti kalian tentunya tahu karena di sini. Tentunya ada kabar persahabat yang bakal tentunya dihadirkan secara dua hari ini untuk acara hari ulang tahun. Dan untuk acara welcome BPL ini persahabat ya kita juga tentunya masih dibuat penasaran. Ada dikabarkan juga ada di dua tempat katanya persahabat ya perhatikan di kalimat yang diposting oleh bu Paul ini. Kalimat komentar dari akun Yulian4749. Yang nonton live Indosiar waktu konferensi pasti tahu bakal ada dua tempat studio marumah Leslar. Udah biasa di negeri Konoha kalau nggak riwe bukan Konoha katanya persahabat ya. Di sini kita lihat juga. Ada sebuah tentunya kalimat Kansen yang ditulis dituliskan oleh Bu Paul Momen Fresh Conference Food Indonesia yang ke-27 Hingga dibanjir komentar Dari akun Shirley Puspita 45 Kok aku pahamnya itu membahas dua hari acaranya ya Bukan dua tempat acara Maaf kalau salah katanya tuh Kita lihat juga jawaban komentar lain Dari akun... Opi Dwinop mengatakan, aku juga nangkapnya dua hari, bukan dua tempat, tapi semoga aja dua tempat, biar BBL sama papa bundanya di rumah saja. Tuh persahabat ya, dan kita lihat juga, ada komentar jawaban dari akun Serli Puspita 45 sekarang sih katanya dua tempat buat welcoming BBL, cuma pas preskon, itu aku nangkapnya acara HUT, ada dua hari, dan... Ada welcoming BBL gitu Kalau apa-apa bundanya nanti kayaknya di studio deh Soalnya dede mau launching lagu baru Kan agak mungkin tampil di rumah katanya tuh persahabat ya Semoga saja tentunya kabar bahagia Kabar baik kita dapatkan Tentunya kita tunggu saja informasi jelasnya langsung dari Idola kesayangan dan tim Leslar Entertainment Dimanapun kita tetap support yang terbaik untuk idola kesayangan kita Berikutnya, para sahabat perhatikan juga di sebuah kabar spesial dari Bunda Inul. Satu jam yang lalu Bunda Inul mengunggah sebuah postingan foto momen kebersamanya dengan Lesti dan Rizky Pilar. Wow, lagi bisik-bisik nih para sahabat ya, perhatikan juga di sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Bunda Inul. Bisik-bisik Oppo hayo, selamat berbahagia sayang Lesti Kejora Rizky Pilar. Seneng, Bunda bisa melihat BBL lucu banget. Gemesin selamat launching lagu baru buat bocah mungilnya, dan selamat go public buat cucu tersayang. Ucapannya di sini aja, "Berbagi happy sama yang lain, tar-bisik-bisik lagi ya kecup sayang dari Bunda dan keluarga di kampung buat Dede dan keluarga kecilnya." Wow, masya banget ya, bahagia sekali tentunya Bunda Inul selalu mensupport. Dengan tulus kepada Lesti dan Rizky Bilar Ke kabar berikutnya juga Perhatikan ada sebuah momen spesial banget ya Ini luar biasa banget Alhamdulillah pasca kelahiran dari Lesti mulai berkarya kembali Mudah-mudahan karyanya Tentunya membuahkan hasil yang terbaik di awal tahun ini Semoga saja semua segala urusan dipermudah dan diperlancar, Amin. Ia Robal alamin. Dan kita lihat juga ke momen berikutnya. Wow, ini luar biasa banget, persahabat ya. Tentunya bahagia dan semakin bangga Pokoknya kepada Lesti Kejora Yang selalu mengerahkan prestasi Yang selalu tentunya menunjukkan Bahwa kualitas dari seorang Lesti Kejora Ini sangat luar biasa banget persahabat oh ya Bismillah Mudah-mudahan semoga sukses Buat lagu barunya Dedek Lesti Ini tugas kita semua warga Konoha Yuk sama-sama kita kompak Tunjukkan kebaran kebar kita Mendukung karya-karya Lesti dan Rizky Pilar Siap booming dan siap trending Ke kabar berikutnya juga Perhatikan ada unggahan dari IGESnya Kanova Perhatikan di postingan ini Pak Sahabat. ya Ini cute banget Baju bayi yang tentunya dikhususkan Spesial untuk BBL Kata Kak Nova kalau BBL pakai ini pasti ganteng banget ya. Wow, akan dikasih hadiah nih sepertinya persahabat ya. Kado spesial BBL dari Kak Nova. Mudah-mudahan saja berbahagia selalu untuk keluarga besar. Terutama idola kesayangan kita. Dan selanjutnya juga kita mampir ke akun Bang Aril loh ya. Di Ustaga Bang Aril mengunggah sebuah postingan foto bersama Leslie Kejora. Bang Aril sedang... Bayungin dedek Lesti ya Ini cute banget Tentunya ada sebuah kalimat juga yang dituliskan di postingan ini Bismillah Lesti Lentera Hashtag Lestler Entertainment Untuk tentunya persahabat kita semua Kita wajib trendingkan Hashtag Lesti Lentera Persahabat ya siap-siap Tentunya dua hari lagi kita akan menyaksikan Idola kesayangan kita Tampil membawakan Single terbarunya kita tentunya masih menunggu kabar baik, kabar bahagia, dan kabar terbaru selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya. Ini adalah informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang menurut ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.